Assalamualaikum Bang, boleh tak uh, nak minta reaction video ini? Oke. Okay. Nah, di sini judul videonya adalah lensa Nasional, video musik keluarga Malaysia dari Finas Malaysia. So, saya sudah penasaran bagaimana istilahnya musiknya ini tentang apa gitu. Tapi di sini ada liriknya juga, guys. Nah, di sini itu ada artisnya yaitu Ara Johari, Sufi Rashid, Masya Masita oh, dan Putra atau Madam. Oke. Okay. Aliri Ieb Tan Sri Datuk Sri Panglima Oh Masya Allah Anwar Haji Musa Oke okay, komposer Jerry Aransemen Zimi atau Ko dan uh, terbitan Vines Oke okay. Wow So langsung saja guys Saya sudah penasaran Bagaimana istilahnya uh, Aransemen musiknya dan Saya juga belum nonton ini Jadi langsung saja kita play videonya Let's Go Ayo keluar kita pulaskan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Wow, selembar benang dikait, ditenun dan dijalin akhirnya menjadi kain yang sempurna, indah. Oke, okay, ini mungkin lagu Oh Sedap Oke, ah. jadi semangat, guys! Kita pertama, keluar kembali. Ke Ini liriknya sedap, ya? Wow! Uh, keren kita... enak banget li, uh, di ref nya ya Kita mantap, ini membuat kita semangat, loh, guys! Keren banget! itu tradisional tadi ya keren keluarga Malaysia Oke okay guys so itu tadi lensa nasional Oke okay, video musik keluarga Malaysia dan sangat-sangat bagus sekali coba sekarang kita baca istilahnya liriknya ya Nun di langit cahaya bersinar menyinari bumi merdeka ini masa buang permusuhan padamkan sengketa di jiwa Wow keren di bait pertama ya pesannya adalah buang permusuhan jangan sampai ada permusuhan di antara kita seperti itu padamkan sengketa di jiwa jadi agar supaya kita merasakan kedamaian ketentraman di situ ayo buka pintu-pintu di hati rapatkan jurang satukan tekad azam untuk malaysia wow oke okay. Ayo kita bersama bangunkan semula, rapatkan hatimu, hapuskan kebencian. Ayo kita zahirkan impian bersama, menjunjung semangat yang bernama keluarga Malaysia. Oke, di sini pesannya adalah istilahnya "hapuskan kebencian" di antara kita ya. Jadi, jangan sampai istilahnya saling membenci itu sangat-sangat tidak bagus sekali karena kebencian itu timbul karena istilahnya. Sifat iri dengki Sifat hasut yang ada dalam diri kita Maka itu jauhkan Karena itu adalah uh, Ya godaan-godaan syaitan Dan juga perbuatan-perbuatan syaitan Seperti itu Jadi jangan sampai ada sifat benci Di dalam diri kita Jadi hapuskanlah kebencian dari timur, barat, dan selatan, inilah masanya bersama. Ayuh kita henti menuding, menyalah, tegaskan niatmu, sempurnakan keazaman. Nah, di sini bisa disebutkan mengajak istilahnya seluruh masyarakat dari timur, barat, dan selatan juga agar supaya. Iya, jangan istilahnya saling menyalah-nyalahkan Menuding satu sama lain Jadi yang terpenting adalah Tegaskan niat kita Untuk keazaman daripada Malaysia itu sendiri Menyempurnakan keazamannya Oke okay. Hanya kita rakyat berbagai bangsa Mampu membangunkan Membentukkan arah untuk Malaysia Betul Ayo kita bersama bangunkan semula Rapaikan hatimu Hapuskanlah kebencian Ayo kita zahirkan impian bersama Menjunjung semangat yang bernama Wow keren sih Ayo kita bersama bangunkan semula rapatkan hatimu hapuskanlah kebencian Oke ini refnya Ayo kita bersama nah ini refnya diulang sampai tiga kali guys saking apa namanya ya untuk agar hati kita itu tidak ada rasa kebencian jadi dari timur ke barat selatan semuanya itu bisa damai ya tegaskan niat untuk istilahnya menyempurnakan keazaman daripada Malaysia itu sendiri jadi ketika kita menonton video ini juga lagu ini akan memberikan semangat bagi kita ya kan gelora apa namanya gelora semangat kita itu akan semakin berkobar seperti itu dan ya salah satu cara agar supaya kita itu bersatu bisa juga dengan musik ya kan dengan lagu seperti ini yang disampaikan adalah uh, nasihat nasihat dan juga pesan agar supaya kita itu bisa bersama jadi perlu kita juga contoh daripada manapun ya dari musik manapun yang kita dengarkan kalau itu mengandung kebaikan Maka kita tiru Maka kita ambil Tapi kalau mengandung kepada kejelekan Kita buang saja musik dari manapun Jadi musik itu ada baik ada tidak baik Seperti itu Yang penting nasihatnya kita ambil Keburukannya kita kita buang Terima kasih sudah tengok video ini guys Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request lagu ini Dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan Buat teman-teman semua yang mau request Langsung saja DM di Instagram Ataupun taruh linknya di kolom komentar Sehingga saya boleh lihat video apa yang teman-teman request terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya salam persaudaraan, salam damai dan semoga kita semua dijaga oleh Allah subhanahu SWT dan buat teman-teman semua yang ada di Malaysia, Singapura Thailand, mana lagi Brunei, ya kan? Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah Zudi menonton video saya ini. Terima kasih saya pemain untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh